si wah kita diundang sama si hero cuy eh kenapa dibatalin bang Ayo lagas gas lah bang Gas gas Yo ready ready ready Nah gitu dong Ready ya kan Kita mau main nih Udah pakaian bagus sekali nih Bentar kita aktifin dulu cheatnya cuy Waduh Biar enak gitu kan Oke kita udah masuk di dalam gamenya cuy yuk kita gas ke pik, cuy oke okay. lah itu teman kita yang satu kemana jai wah salah server bang yuk kita ambil rumah sultan ya kan tuh ada dua tim tuh kayaknya tuh waduh ada senjata cas-casan cuy what wih teman kita lagi war tuh si hero bentar-bentar-bentar di bawah tadi stepnya musuh loh mana yang di rumah bolong tadi oh ini aduh aduh bentar-bentar ini skopnya kadang suka ini cuy suka error gak jelas lah Nope, nope, nope, nope, nope, nope. Aduh, senjatanya full dong. Aduh, kok ada senjata cacasan gitu ya? Yuk, coba kita looting, -looting ke belakang dulu, cuy. Udah diluting loh di sini. Waduh, eh masih ada kah? OTW, OTW, OTW. Waduh. Udara rata loh. Oh, ini ada SG nih, cuy. Ya kita pakai MP5 aja ya kan. Belum ada AR nih. Mana tadi yang nembak-nembak tuh? Oh, ini depanku ada orang nih. Wih, dua orang. Bentar, Bang. Yuk, sini maju, Bang. Ayo, naiklah lah. Gua, gua, gua. Hmm. sliwer masih satu ya? Berarti, oh, udah dua orang, masih ada temennya nggak? Kita bokongin cuy, bentar yuk. gasken eh kok malah nyangkut? Bruh. Aduh, no, no, no, no, no, no. aduh. Yo yo yo yo otw otw <SILENCIO> Eh, ada squad baru lagi tuh Dari rumah bolong tuh Mana tadi mana yuk kalian maju dari situ cuy Kubokongin dari belakang nih okay. Lah, mana? We, ini. Oh, ini Ah kau ya Pinter banget Itulah, gunanya flanker, cuy Eh, masih ada orang dong di belakang Iya, ada SM nih, boleh-boleh nih Wih, dua orang tuh Yo gas Gas, ken <tis> Mana tadi? Oh, ini Oh, DS kepalin. <tuh> Aduh, land band yang kira bom lo. Yuk. Jangan kasih kendor, cuy. Nih, nih, nih, nih. <tuh> Aduh. Ah, uh. ah, uh. ah. Uh. Pemberaninya si AA. Yah. Oh, ah, oh. uh. kau ya, penong satu Mana lagi temenmu bang Tadi kulihat ada dua orang soalnya nih <tuh> <tuh> Oke teman kita war juga tuh di atas Yuk kita bantuin lah no, no, no, no. Aduh <tuh> Berapa orang tuh di atas bang? Ya langsung terobos aja lah. Kunti anak. Aduh, aduh. Bro, ya eh, udah kenok nih. Yeah. Ah kau ya? Mana lagi? masa cuma dua orang ini aja. Gua asik-asik looting, masih ada squad baru, gak tuh copot tuh? Ah, gua mau asik-asik looting, cuy! Ada squad baru loh. Astaga, musuh kalau dicari susah. Kalau nggak dicari, datang semua. Ini gimana sih? Biarin tuh aja tuh Di belakang masih looting tuh kayaknya tuh What? Coba kita cek di sini Apakah ada orang di daerah kota tua Eh Ih kenok dong Wih satu sekuat cuy eh, Kau ya kenok satu Aduh, ya, ah kenop dua, nih, nih satu lagi nih. Aduh, oke oke oke, oke nice nice. Tadi itu sendiri aja aku bisa ngeratain cuy. Namangunggus. Tapi thank you lah, covernya mantep kali ya kan. Itu namanya itu kerja sama tim cuy. Waduh. <tuh> Mana lagi nih musuhnya nih masih 15 loh. Siapa tahu di zona masih ada orang yang lari-lari ya kan. Orang ngepush rank. Hey, hey, hey, eh bener dong ada orang disiplin. Eh kau ya copot nggak tuh. Si Ade main paralayang di sini, waduh. Hahaha. Hey. <laughs> aduh aduh ada-ada aja lah ini penghuni bermuda nih yuk masih 14 orang lagi nih bisa lah ini kill 10 lebih ya kan yuk skwee wih ada upgrade fast nih cuy boleh-boleh nih eh lagi tapa dia Ah, fast food eh, depan gua nih ih, pancinya level 99 gak tuh aduh, teman kita kenok satu tuh Yo, majuin yuk ah, kau kenok satu mana lagi temenmu bang oh ini ah, 2 aduh, si hiru Yo yo gas, gas jangan kasih kendor pokoknya ah, di end gak tuh niat amat nih player ya ah, kau ya, rata kau main nge-end-n -nge -nge gitu cuy gak tahu dia orang pro nih ya, yeah. <laughs> Aduh, mana lagi nih? Masih tujuh orang lagi nih, cuy, atau mereka udah di zona ya? Ini ada yang pakai karnis siapa ya Temen kita tuh. Eh di bawah tuh ada keluar. Kayak nggak punya dosa dia cuy lari-lari cuy. show. Yo yo yo yo kita maju aja nih. Hot hot hot aduh ya kenok sama orang lain thank you bang killnya sangat waduh aduh teman kita kenok di atas nih eh eh santai bang nah kau kenok ya Ih. Aduh, disampain dong kill kita, cuy. Kayaknya ini yang di atas nih satu squad nih sama yang bawah nih, cuy. Masih 4 orang lagi nih. Eh. Ya elah. Kalah dong, Ya udahlah ya. Mungkin udah nasibnya kali ya. Waduh, oke okay lah. Mungkin cukup segini aja untuk video kali ini. Jika kalian suka, bisa like video ini dan share ke teman-teman kalian. Gua adisi YouTube, cabut dulu. See you on the next video. Bye bye, kalah loh, jangkrik.